Cerita ratu kidul tak bisa dikatakan hanya mitos belaka. Pada kenyataannya, kemunculan ratu kidul juga ditulis dalam uh, kitab Papa Jawa dan juga serat metodomo. Menurut pengamatan budaya Jawa, yaitu Purwadi, meski tidak diketahui pastinya namun ratu kidul banyak muncul dalam literatur Jawa. Di sini Purwadi mengatakan bahwa tidak memposisikan itu sebagai mitos tapi kalau menilik literatur, Ratu Kidul itu ada bahkan dalam beberapa kitab atau folklore Ratu Kidul adalah sosok yang berjasa membantu Panembahan Sinobati untuk mendirikan Kerajaan Mataram yang pertama, cerita ini uh, dimana diamini oleh juru kunci Jepun, Parangkusumo, yang merupakan tempat bertemunya Panembahan Sinobati dengan Ratu Kidul. Karena jasanya Ratu Kidul, maka setiap bulan Rajab akhir diadakan ritual Labuan sebagai wujud terima kasih karena telah membantu leluhur Kerajaan Mataram mendirikan sebuah kerajaan Ratu Kidulah yang membantu Panembaan Sinopati dimana Sinopati mampu mendirikan Kerajaan Mataram di sisi lain cerita tentang Ratu Kidul ini sebagai istri Panembaan Sinopati secara simbolik bisa dilihat uh, hanya sebuah legitimasi kekuasaan politik untuk mendirikan kerajaan Dalam tradisi Jawa, seorang raja merupakan titisan dari dewa karena itu seorang raja haruslah seorang yang memiliki kekuatan sebagai dewa dan bisa menaklukkan alam Ratu Kidul pun merupakan penguasa Laut Selatan di sepanjang Jawa yang bisa dilihat sebagai simbol kekuatan Alam yang besar Kalau ceritanya Ratu Kidul kemudian menjadi Istri Panembahan Senopati Bisa jadi itu menjadi Legitimasi kosan politik Ratu Kidul menjadi Simbol alam yang memberikan Restu pada Panembahan Senopati Tapi Pendapat itu terlalu diskriminatif Bagi orang yang percaya Dan ini termasuk bagian dari Menghakimi Terlepas dari apakah ratu Kidul hanya simbol atau memang benar ada Ber, eh, cerita ini menjadi sumber layaan kebudayaan pemaknaan atas cerita tersebut dikembalikan kepada masyarakat setempat sekian yang dapat saya sampaikan apabila ada kemuruan atau kesalahan itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan saya oleh sebab itu sarankan kritik yang membangun sangatlah saya butuhkan untuk mengembangkan channel ini sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam budaya nusantara